Nah, dengan api ini udah mulai ada perubahan dari yang tadi kenapa panas jadi si busanya itu ke atas naik ke atas dan nah, semua kotorannya naik ke atas dan kelihatannya kayak yang pecah deh. nah itu disebabkan oleh makin panas karena panas jadi apa si busanya itu pecah hmm, apa ya kata orang sih <laughs> ya kata masternya sih kalau udah gini sih udah cepat sip oke udah si tadi ngomong siapa udah mulai cakep oh. mulai cepat, hanya oh, Banyak itu udah dan kereta, keretanya itu udah pecah. ini jatempo nggak tapi Yang satu sih, kemanasannya tetap gitu ya. itu berlaku lagi ya. lagi ya iya iklan